Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib. Terima kasih sudah ngak video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya guys. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan dari segala marabahaya, malapetaka, bencana, dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya robbal alamin. Oke okay, di sini ada sebuah rikasan daripada kawan sekalian yaitu saat Auni Muhammad lagi guys daripada taman Syurga awak tanpa sedar berhala bentuk baru ada di dalam rumah kita. So apakah itu guys? Mari kita tengok guys langsung daripada Ustaz Auni Muhammad ini. Let's go. Oke, okay, jangan lupa di subscribe dan di share serta ditonton video-videonya guys. Oke. Okay. Seterusnya saya pun banyak lagi nak sembang ni tapi memandangkan masa tak apalah. Saya nak pergi kepada berhala abad ke-21. Berhala apa ke-21? Dulu berhala bentuk patung, arca, macam-macam. Suruh kita orang Islam hari ni kita pun tak mau sembah. Wah, mari satu patung, cuba kamu sembah? No lah. Tapi berhala antara berhala-berhala besar pada abad ni ialah berhala hukum dan sistem hidup. Yang dipanggil berhala undang-undang. Oke. Okay. Yang dimaksudkan di sini hukuman, undang-undang, perundangan atau syariat yang bukan berlandaskan apa yang diturunkan oleh Allah dengan panduan para nabi dan rasul. Oke, okay, betul. Maksudnya berhala hari ini kita mengambil salah satu bentuk perundangan, satu bentuk hukuman, satu bentuk sistem hidup yang jauh daripada Al-Qur'an. Betul. yang tak pernah dikenal dalam sunnah dan hadis-hadis Nabi mm -hmm. lalu kita mengatakan ia adalah satu kejayaan dan kebanggaan buat kita hari ini kita boleh melihat berbagai macam sistem hidup fahaman dan ideologi yang diangkat yang tidak pernah dikenal oleh agama dan tidak pernah dibawa oleh para Nabi dan rasul. Adanya izm-izm tertentu, fahaman tertentu, agama-agama baru, aliran-aliran yang menyesatkan. Tapi ingat di belakang mereka ribuan. Malah mungkin puluhan ribu pengikut-pengikut yang telah disesatkan dan diselewinkan. Allah. Tetapi dakwaan daripada aliran masing-masing, kamilah yang paling benar. Kamilah yang paling betul. Kamilah yang paling segala galanya Berhala yang kedua ialah berhala yang datang daripada ulama-ulama. Maksudnya macam mana guys? Berhala yang datang daripada ulama-ulama. Eh. Ini bukan satu tuduhan, tetapi ini peringatan apa yang digambarkan oleh Allah dengan kalimah ahbar. Ulama Ulama Yahudi dan Rohban Ulama Ulama Nafroni oh, okay. yang mana dahulu mereka mengambil tips dan nasihat daripada Ahbar dan Rohban dengan membelakangkan panduan-panduan agama bagi mereka apa yang keluar daripada mulut Ulama Ulama mereka pada waktu itu lebih layak untuk ditaati dan diikuti daripada mengikuti panduan yang terdapat di dalam Taurat Zabur maupun Injil. Oh gitu ya. Dan hari ini juga mungkin boleh berlaku benda yang sama di kalangan kita Sekiranya kita tidak menyadari Berhati-hatilah Mungkin kadang-kadang kerana terlampau taksub, Kerana terlampau ekstrim Kerana terlampau hulu Mungkin terlampau nak mengagungkan, memuliakan, mengkultuskan betul, pemimpin betul. ketua atau sesiapa Walaupun isi percakapan Butir-butir bilah-bilah yang keluar daripada mulut Jelas membelakangkan Quran dan Sunnah Kita tetap mengikutinya Apa yang saya sebut ini berlaku Tapi bukan menuduh mana-mana pihak betul, Kita cerita betul. yang berlaku Aha. Yang ketiga Ialah berhala-berhala partah Berhala-berhala parti Berhala-berhala jamaah Tak ada kena mengena dengan apa yang kita sebut hari ini. Cuma nak sebut hak zaman dulu Bagaimana berhalapati, Bagaimana berhala jemaah Kerana mereka mengikuti ketua kabilah masing-masing dalam kesesatan okay. Bila Nabi Muhammad datang memberikan petunjuk Memberikan lorong hidayah Mereka lebih mendengar perkataan daripada ketua jemaah mereka Ketua kabilah mereka Ketua bani mereka Muhammad mengarut Muhammad gila, Muhammad tak siuman, Muhammad tak sedah diri, Muhammad dimasuki jin, dirasuki hantu, macam-macam. Jadi apa yang Nabi bawa, mereka tolak, mereka lebih menerima pandangan daripada kabilah-kabilah, daripada ketua-ketua dan kaum mereka. Tak kira siapa Selagi mana pandangan dan yang keluar daripada dia Menyelesihi pandangan daripada Al-Quran Daripada sunnah Daripada hadis Dan kehidupan syariat beragama Siapapun dia di mata kita Kesalahan tentang kesalahan Betul, betul Dan banyak lagi berhala-berhala bentuk baru yang lain Seperti budaya fandom Fandom, apa tu guys? Dia nak suruh kita sembah berhala-berhala yang original tu tak mampu, Depo sediakan apa? Depo sediakan tokoh-tokoh, idola-idola, hero-hero. Oke. Okay. Yang dimaksud di sini berhala ada di rumah kita itu ini ternyata guys. American hero, ane nama Superman, ane nama Batman, kemudian dibuat patung-patung dan patung-patung ni ada harga yang ribu-ribu puluh-puluh ha ni tak duduk dalam bekas bekas biasa ni ha ni duduk dalam cermin kaca ni oh, kita lalu pun gerung ha ni siapa? ni Batman ha ni nak tutup muka ni tutup muka ni hero nama ni ha ni Superman ha ni Captain America ha ni Space Cop Gaban ha ni Satria Baja Hitam ha ni Mars Rider ha ni tu ha ni ni Juk dan cermin tu Patung-patung tadi Minat satu hal Kadang-kadang mungkin boleh menjerumuskan Kerana terlampau apa? Terlampau-melampau Okey Kita Wah, sebut pada ya. petang ni Sebelum kita berakhir Saya pun penat kan Apa yang kita nak sebut pada hari ini Persamaan Antara Ibrahim dengan cucundanya Iaitu Nabi Muhammad ialah dua bis besar tadi Dua-dua adalah penegaf dan pelurus tauhid yang sejati Bermati-matian berlumba Allahumma untuk sayang. mendekatkan manusia yang terlalai Manusia yang tersesat, manusia yang terselewing ke arah mengenal Tuhan yang satu Dan yang kedua mereka juga bermati-matian dan berlumba-lumba untuk membasmi bentuk-bentuk kemungkaran dari sudut kesyirikan dan penduaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kisah Ibrahim yang kita dapat lihat terbangunlah Kaabah buat kali yang kedua kan. Hmm. yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Isma'il Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul al alim panjang waj'alna Doa-doa dan permintaan betul, betul. daripada Nabi Allah Ibrahim sewaktu pembinaan Kaabah. Di atas tapak mana? Atas tapak itulah dibangunkan Kaabah. Dulu dinding-dinding Kaabah ni dia tak ada lagi rukun-rukun yang macam kita kenal. Aha. Kita hari ni ada rukun Hajar Aswad, ada rukun Erocki, ada rukun Yamani, Yamani. ada rukun Sani. Dulu dia panggil dinding Hajar Aswad, dinding Hatim. Dinding barat dinding timur Dinding barat setinggi 48 kaki 6 inci Dinding timur setinggi 46.5 kaki Dinding hatim setinggi 33 kaki Dinding hajarul aswad setinggi 30 kaki Dinding tu tak sama Dulu oh. tak ada atap Okay Oke, okay guys, baru diketahui setelah Ustadz Auni Muhammad menyampaikan bahwasannya zaman-zaman terdahulu banyak sekali patung-patung di dalam rumah seseorang, tapi sekarang banyak sekali patung-patung baru, bentuk baru yang berada di dalam rumah kita. Dan kalau saya lihat, memang betul sih, ketika kita seseorang suka dengan salah satu karakter hero seperti itu, maka dia akan mati-matian mengkoleksi. Wow, kalau saat Auni tidak menyampaikan ini, saya juga nggak paham, guys. Bahwasannya itu tujuan mereka juga juga agar kita itu aduh agar kita suka dengan patung itu karakter ketika kita suka Uff. bahaya itu guys bener Ya Allah Iya ya ini kita tidak terfikirkan akan hal ini tapi dengan khusat awni Muhammad kita bisa ngerti dan faham ah. Oke, okay, di rumah teman-teman ada apa aja? Kalau di sini Alhamdulillah karena saya tidak suka. Karena saya tidak ada yang suka macam karakter-karakter uh, itu. Dan ya tidak ada di sini karakter-karakter itu. Karena emang dari awal saya kalau nonton ya udah nonton aja. Mengikuti alur ceritanya. Dan tidak terlalu fanatik ataupun ekstrim kepada salah satu hero dan lain sebagainya. Seperti itu. So, mungkin itu saja guys video kali ini. Silahkan komen ada patung apa aja di rumah kalian semua. Ya. Coba komen. <laughs> Setelah tahu ini bagaimana uh, perasaan kalian semua Dan apakah kalian akan menjualnya lagi Atau menghancurkan Ya pilihan kalian semua Tapi keyakinan itu tidak akan berubah Apabila keimanan dan ketakuan kita Senantiasa bertambah kepada Allah Subhanahu SWT Terima kasih guys sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya Dan Taman Surga juga Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh